Salam kawan-kawan, salam jumpa di channel saya, Samuel Shenipar, YouTube channel Hari ini tanggal 23 April 2020, kawan-kawan Satu hari menjelang bulan suci Bulan, bulan suci Ramadan kawan-kawan Kita melihat keadaan dan kondisi kota Batam yang masih sangat sepi Ini karena adalah pengaruh Corona COVID-19, kawan-kawan Orang-orang takut pada keluar Kita akan top jalannya bagaimana kesepiannya, kawan-kawan Tapi sebelumnya kawan-kawan, jangan lupa Bantu channel ini, subscribe, like, comment, and share, kawan-kawan youtuber Sebentar kita akan ke bagaimana, kira jalan-jalan ini, kawan, sangat sepi Sepi dari kerumunan orang, kawan-kawan youtuber Samuel par youtube channel Kawan-kawan ini adalah salah satu jalanan di Batam Center, kawan-kawan Batam Center, pusat Batam katanya Batam Center sangat sepi dari keramaian orang-orang yang mau keluar, kawan-kawan Orang-orang mau keluar pun sangat terbatas Tidak berani keluar, kawan-kawan, karena virus-virus corona ini, kawan-kawan virus corona memang sangat mematikan, sangat membunuh kawan-kawan. Pemerintah telah mendirikan rumah sakit corona COVID-19 di Galang di Galang kawan-kawan mendirikan rumah sakit corona dengan kapasitas 1000 tempat tidur kawan-kawan YouTuber mengantisipasi mengobati mencegah menyebarnya virus corona COVID-19 kawan-kawan. Sambil saya Nipa untuk channel